Halo sahabat Setia Channel, nama Vito kembali lagi bersama saya Yanti. Di video kali ini, saya mau mengajak saudara-saudara dan teman-teman semua untuk merenungkan firman Tuhan. Di Renungan Kristen tentang kehidupan Kehidupan mengajarkan pada kita bahwa dalam menjalani hidup Sudah sepatutnya setiap orang berserah diri kepada Tuhan Orang-orang yang selalu berserah diri dan menjalankan perintah Tuhan dengan baik Akan senantiasa kuat dalam menghadapi segala ujian dan tantangan dalam Hidupannya. Jangan biarkan apa yang kamu rasakan Membuatmu meragukan apa yang Tuhan sudah katakan saudara saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kenapa masih kecewa? Karena harapanmu tidak pada Tuhan Melainkan pada manusia Kurangi berpikir dan jangan khawatir Tempakan berdoa dan berserah kepada Tuhan. Terkadang yang bersinar tidak selalu indah dan terkadang yang kita inginkan tak harus kita perjuangkan. Bawa saja semuanya dalam doa. Doa sanggup merubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Iblis berusaha membuatmu takut dan khawatir Untuk menghancurkan alasan Tuhan menciptakan Yaitu untuk mengucap syukur kepada dia Harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan Usahakanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan Kehidupan memang penuh makna Dan sekaligus menenangkan pikiran Saat kehidupan banyak yang begitu menenangkan Hati dan jiwa Tuhan selalu tahu Yang terbaik buat kamu Kadangkala Kamu mengalur Dan kecewa saat Tidak mendapatkan Apa yang kamu inginkan Padahal Semua itu Yang terbaik untukmu Yang telah Diatur oleh Tuhan Saat kamu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kamu akan hidup dengan semakin tenang. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berserah diri dan selalu berdoa kepada Tuhan merupakan sumber kekuatan yang tiada tara. Ketenangan dalam hidup akan senantiasa bersamamu saat kamu berserah diri. Ada titik lemah di mana seseorang tidak bisa membedakan mana jalan yang mesti ditempuh dan dihindari. Wajar saja mengingat segudang problem terkadang datang di saat yang tidak terduga. Disinilah permasalahan yang akan menguji kesabaran kita. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi dentuman persoalan yang semakin diperkacau dengan keadaan. Tapi satu hak yang perlu saudara-saudara tahu, bahwa Tuhan tidak mungkin menguji umatnya melebihi kemampuan yang ia punya. Jadi, serahkanlah hasilnya hanya kepada sang pencipta setelah berusaha dengan sekuat tenaga. Apapun yang terjadi, keyakinan selalu menjadi alasan utama untuk seseorang bisa berpegang teguh dan sabar menjalani cobaan. Berpikirlah bahwa Tuhan akan menaikkan level kita. Sehingga dia pun membutuhkan bukti Seringkali Perasaan putus asa datang menghampiri Jangan minta kepada Tuhan Apa yang menurut Saudara-saudara baik Tetapi mintalah Kepadanya apa yang menurut Dia baik bagi Saudara-saudara Yesus -saudara. adalah Sahabat yang tahu semua Kejelekan dan kesalahan Saudara tetapi dia Tetap mengasihi saudara Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Mari kita membaca Lukas 14 ayat 11 Sebab barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa yang merendahkan diri Ia akan ditinggikan Sungguh luar biasa kasih Tuhan Saudara-saudari semua Hidup yang mencerminkan kasih Kristus Akan membuat kita rendah hati Dan mengasihi orang lain Rendah hati membuat kita tidak sombong Dan tidak mementingkan diri sendiri Semakin kita mau belajar Untuk mensyukuri Akan semakin banyak berkat Yang datang Untuk Disyukuri, saudara-saudari dan teman-teman semua. Demikian uh, sedikit firman Tuhan yang saya bagikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan ada juga satu permintaan: tolong like, comment, share, dan subscribe, karena dengan... Sudah, sudah, dan teman-teman mensubscribe atau mensupport channel kami. Eh, kami bisa membuat motivasi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih ya, teman-teman. Salam so, Tuhan Yesus memberkati, bye bye.